Oke okay guys, itu tadi adalah gameplay Balmot aku kemarin Kalian ingin tahu bagaimana aku disitu menang level dari lawan-lawan aku Jangan lupa komen, like, and share video ini Dan tonton video ini sampai habis biar kalian tahu bagaimana caranya Oke, okay, langsung saja Welcome to, Welcome to mobile Sambungi dulu guys biar, ya, oh cuma di atas guys siapa oh, yang di bawah Kita juga guys aku lagi aku lagi Oke, dapat jadi empat kita guys. mata waris. atas ya abang. Mau kalau tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong. Tentu nggak diukir sama parah tapi Kali ini manggil tante sama lu biar kaya lu. Lu Aku ngomong, Nah, sudah kita di Oh no no oke, oke, oke, oke, guys oke, oke, oke, oke, guys, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Yang apa, apa yang bro bro, bro. apa apa nggak mati Bop, <tik> untuk kita udah habis? atau kita masih punya eksekut? Uy, kurang deket lagi guys lihat, bawahnya cuman keisahat tuh mati Terus <musik> nggak keluar power Tidak yeah. Mana cuman kita guys nggak ada sih Terus kalau nggak jadi gue malah mati sendiri Ah ini kristal gitu Cukup masuk, Masih harus menguasai Nah, kesini udah Oh cara dia enggak, orang itu akan mati ya, Hmm. Oke okay, guys itulah Balmog yes Hero yang tidak dipakai setelah diresong sama muntun dari yang sangat kuat guys Oke okay, kita dapet mp guys. lain sangatnya mentah ya guys. kita langsung guys.